Biasanya dinas itu rame, gus pedug, gue ora cenggrang, ora cengkring, bapak ini mencicil, mendulu, gue bertemu si kemelucuk, miskin cod, armadang, bingung, ana, bayar mau pakai ovo, ovo selawe, bu kita tansur ATM-RT yang cukup gomong anaknya eh enggak nih mau membayarnya cash banyak yang bisa diwarek biar kudluhur bisa merulas lewat, urung madang kencot, ngomongnya kencot eh enggak nih mau awek cash banyak yang bisa diwarek bisa diwarek yang dan mau dasarnya lagi apa itu capeh mambar-mambar penyakit corona, penyakit jen, ceng orang bnbn juga penyakit corona, ah virus gemblung ya virus, orang tuh pikiran virus, jangan pakai virus sing parah, gua supir grab, supir online, sing parah, jen, untung banyak sih gue budin singkong, bukan ganjel mau mengelorok main aja kan cocotan tengge, pura kerasa gebis, jam ruas lewat, mencut maning gilesles, madang, bingung nyakal duit, bus muter nganang muter genge, semuanya nggak baik, aduh ya ampun, aduh dalam maning bayar mobil, duit turun muli lah, ayah ayah, dalam mom Nur Allah ya jam lima.